lagi ngeterno, like haliser, kau kau kau kau kau kau kau kau kau Ray buku buku <tuk> aku jago orang-orang. Menyeng di. Ikil Nanti bayarannya emang? Bayaran di kasir apa? Di kasir. kok